Moringa merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang dipercaya mampu membantu meredakan nyeri sendi Terbuat dari ekstrak daun kelor sebesar 500 mg Dikutip dari detikhealth.com Daun kelor mengandung vitamin A, vitamin C, flavonoid, fitosterol, kalsium, potasium, kalium, efek laktogogum, dan zat besi. Daun kelor bermanfaat mencegah penyakit hati, menangkal radikal bebas, mencegah kanker, mengendalikan kadar gula darah, menurunkan kolesterol, dan melawan infeksi. Dan berikut ini adalah manfaat yang akan Anda dapatkan